Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Be lovers dan Leslar Lovers Dimanapun kalian berada, selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan cover terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Persahabat ya tentunya kita selalu mendapatkan kebahagiaan Dan tentunya kabar baik ya dari idola kesayangan kita Di kabar pertama kita lihat ada cidukan momen semalam Makin gak bisa move on banget ya dengan penampilannya Leslar Yang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Begitu banyak orang-orang yang ingin foto langsung dengan Leslar Masya Allah, apalagi outfitnya Bunda Lesti yang makin kece makin keren banget bersahabat ya Penampilan semalam pun cantik sekali Alhamdulillah dikelilingi oleh orang-orang baik Mudah-mudahan bersahabat ya selalu banyak doa-doa baik diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita Kita lihat juga bersahabatnya begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Salah satu yang akun endang Endang Suistina Masya Allah, teberakanlah, leslar dimanapun banyak yang sayang. Semoga selalu sehat walafiat, bahagia bersama selama-lamanya. Sampai jananya Allah selalu dikelilingi sama orang-orang baik tulus dan selalu dalam lindungan Allah Taala. Amin. Masya Allah, begitu banyak doa baik nih, persahabatan untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat selanjutnya, di sini ada kabar gembira yang kita dapatkan. Alhamdulillah, para ya. Lagu Bunda Lesti Inan Insan Biasa teaser satunya sudah tembus dua trending. Ini nangkring di nomor dua nih persahabat. Makin bangga, makin kagum persahabat. ya dalam 19 jam trending dua di YouTube untuk viewersnya 197.000 ribu kali ditonton. Alhamdulillah persahabat. Semangat untuk pucukin kembali Dan siap-siap aja trendingkan untuk launchingnya Tanggal 15 persahabat sekaligus Ada acara mini konsernya Bunda Lesti Tentunya selalu diingatkan, selalu diinformasikan oleh Bang Mimin Persahabat ya. Tentunya mudah-mudahan dukungan, support Dari orang-orang tulus, orang-orang baik Makin kompak, makin solid Kepada karya-karya idola kesayangan kita Selanjutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada Ciroc tentunya BBL, Papa B dan Bunda Lestini saat meeting kemarin, persahabat ya. Alhamdulillah nih untuk posisinya BBL sudah benar nih persahabat ya. Alhamdulillah akhirnya bisa lihat kamera juga nih abang L yang lucu yang sangat-sangat menggemaskan sekali. Memang abang Fatih juga sahabat ya selalu bikin gemes semua orang. Apalagi semua orang pun pengen banget nih gendong abang L. Masya Allah. Kemudian juga persahabat selanjutnya ada cidukan terbaru yang kita dapatkan. Sore hari ini, Bunda Lesi Kejora lagi main bareng dengan Kalsania. Wow, Masya Allah banget di persahabat, ya Alhamdulillah. Seharian tentunya menunggu vitamin, menunggu cidukan, Alhamdulillah nongolnya sore hari ini. Bersama kassania dan Baba Ji, doakan yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan, silaturahmi, pertemanan pun terjalin dan terjaga dengan baik. Namun warga Konoha pun dibikin salvak dengan suaranya Al-Fatih, persahabat. Dan teriakan Bunda Lesti Kejora pun persahabatnya emang nurun banget sama Alfati. Dan kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis di bagian ini oleh sendal Putih Bilar. tahu kan suara abang dari siapa nurun katanya tuh. Sudah jelas banget ya dari Bunda Lesti Kejora. <guluh> Di komentar pun banyak sekali nih persahabat ya tanggapan yang diberikan salah satunya dari akun Vira Hartati 245. Semoga betul lagi muncul wajah anak soleh anak ganteng sudah rindu banget semua merindukan Bbl Emang abang Fatih ini persahabat ya ini memang selalu bikin kangen selalu bikin rindu. Emang beda banget nih Idol kesenengan kita makin kece makin keren. Mudah-mudahan. Tentunya selalu bahagia dan selalu dilancarkan segala apapun urusannya. Amin. Untuk selanjutnya juga para kita mampir ke unggahan kamar Leni Hariman, sahabat ini postingan kemarin, sahabat. Masya Allah luar biasa. Kamar Leni aja mendapatkan sebuah kelima setelah sekian purnama akhirnya bisa make upin bunda lesti kejora juga nih. Begitu cantik penampilan bunda lesti di acara Fashion Show. Tentunya Fashion Show. Di acaranya Kak Zaskia Sungkar, Masya Allah, hingga komentar pun banyak sekali diberikan. Di antaranya akun Maroko Nakyut mengatakan fix, Gua suka banget sama look ini, seperti seperti seperti bukan Lesti. Maksudnya, jadi Lesti versi lebih cuantik Wow, Masya Allah, luar biasa. dan akan yang terbaik bersahabat untuk Bunda L dan Papa B serta BBL. Mudah-mudahan kita juga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan mudah-mudahan bersahabat apapun yang kita lakukan, ini selalu lancar dan selalu dimudahkan. Amin. Masih menunggu hidupan lain hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bila.